Rasulullah s.a.w. wasallam pernah bersabda, "Kam min so min, min ilal uh wal atos. Ada beberapa orang yang berpuasa yang dari puasanya itu mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga tanpa pahala. sobat-aba -sobat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya di video kali ini Abah ingin mengulas mengenai hal-hal yang bisa merusak pahala puasa Jadi kalau melakukan ini dia tidak batal puasanya tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang sudah dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "Khamsatu satu Asiauh saum al Alqabu Wanamimatu, Ada lima hal yang bisa mengugurkan pahala puasa Yaitu yang pertama berdusta atau berbohong Yang kedua bergosip Yang ketiga mengadu domba Yang keempat bersumpah dengan sumpah palsu Dan yang kelima yaitu memandang dengan syahwat Dari hadis tersebut kita temukan lima hal yang bisa merusak pahala puasa tapi di luar itu ada juga hadis lain, ya bisa kalian baca di sini. Di sana kita menemukan dua hal lagi yang sama-sama bisa merusak pahala puasa. Di antaranya yaitu ketika kita melaksanakan rovas. Rovas di sini sebenarnya bisa bermakna dua ya. Kadang-kadang dimaknai sebagai bersetubuh. Tapi untuk masalah ini dalam konteks puasa, dalam hal yang merusak pahala puasa, rovas dimaknai sebagai berkata-kata yang kotor. Dan yang keduanya dari hadis ini kita juga menemukan satu sifat yaitu sifat sohb atau yashob. Yang mana artinya yaitu pertengkaran ataupun perkelahian. di mana ada pertengkaran, di mana ada kata-kata yang kotor ataupun cacian dan makian. Maka itu juga sama-sama akan merusak pahala puasa kita. So, kalau dari dua hadis ini ada tujuh sifat yang bisa merusak pahala kita. Ingat. Ini merusak atau menggugikan pahala tanpa membatalkan puasa kita. Tapi walaupun demikian, puasa kita tetap sia-sia. Nah, kalau dirinci, yang tujuh itu diantaranya yang pertama yaitu ada al atau berdusta, kemudian ada bergosip, kemudian mengadu domba, kemudian juga bersumpah palsu, dan yang kelimanya dari hadis pertama yaitu dia memandang dengan syahwat. Ditambah lagi dari hadis yang kedua yaitu ada rovas atau cacian, memaki, marah-marah. Dan yang berikutnya ada soheb atau e, berkelahi, ya bertikai. Semuanya itu dia tidak membatalkan puasa. Jadi sobat-sobat sekalian kalau melihat ada kejadian seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya tidak mengalami yang seperti itu. ya Tapi kalau melihat yang seperti itu, jangan mencap bahwa orang tersebut batal puasanya. Dia tidak batal. Tapi sayangnya, kemungkinan besar, pahala puasa mereka itu gugur, itu hilang. Jelas? Oke, sobat-sobat sekalian, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai apa saja hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Ingat, tidak membatalkan, tapi akan menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Uh, Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata ataupun penyampaian abah yang salah atau kurang berkenan di hati sobat-sobat sekalian. Silahkan tulis aja kritiknya, sarannya, dan komentarnya di kolom komentar ya. Bebas. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini seluas-luasnya ke orang-orang terdekat ataupun orang-orang terjauh kalian. Biar lebih afdol Hatur sewunun buat segala perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, Bila Hu Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.